aduh yang besar makannya ini ucapkan semangat pagi ini kapan Dan aja tuh buat kamu malam tadi ya ya ya iya, iya Okay. okay.